Harga sejumlah komoditas pangan terpantau turun pada hari ini, tanggal 19 Juli tahun 2022. Penurunan harga terjadi pada minyak goreng curah, minyak goreng kemasan sederhana dan cabe merah, berdasarkan data sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok, seb Kepulauan, Kementerian Perdagangan, Kemendak, Selasa, tanggal 19 Juli tahun 2022, harga minyak goreng kemasan sederhana per liter, It sebesar Rp20.300 atau turun 1,93 persen dari sebelumnya Rp20.700. Kemudian harga minyak goreng curah menjadi Rp15.100 atau turun 0,66 persen dari sebelumnya Rp15.200 dan minyak goreng kemasan premium turun 1,93 persen menjadi Rp23.000. Penurunan harga juga terjadi pada cabai merah besar per kilogram, kek, dari sebelumnya Rp80.600 menjadi Rp80.200 atau turun 0,50%. Cabai merah keriting mengalami penurunan signifikan yaitu 80.700 rupiah yaitu 4,21 persen menjadi 77.300 rupiah dari 80.700 rupiah dan penurunan terbesar dialami oleh cabai rawit merah menjadi 84.100 rupiah atau 10,63 persen dari sebelumnya 94.100 rupiah. Sekian harga emas untuk tanggal 21 Juli tahun 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.